apa mbak? Ano kayak kaya nggak pesawat. boleh boleh boleh mbak. nggak mau cintai lo cari tempat nyasar iya iya terlantar diuntola-tola kayak bidu lo Om Rauh bebas kemana lo bang itu bareng terus ketemuan para piku mati nanti gue keblat ngesek uti-uti dan problematika hidupnya lo lo ngomong ini lewant dino apa bener bener dua T tapi salah tembok. Kan live kan terpisah tembok kan. Oh ya wes lah. Terus apa men Mbah? Diisu pirang real. Uang habis. terakhir terus wadah di bawah wadah keadaan, adhanu pokoknya nyasar manet aku duduk semprotan ini pun ya Iya. Tisu ini coblos ai. Enggak ada sinyal. sudah berlalu setelah Aisha tapi ternyata masih ada spot yang harus diceritakan Yaitu itu cornice eh commercial center kayak kayak pasar juga tepi gede juga Jadi sebelum ini belum nih dekat banget sama bandara nah ternyata itu ya harus belanja ternyata di cornice commercial center Hai, hai, sama bandara nanti nanti hai, hai, bandara hai, hai, hai, hai, hai, tuh, cuma hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, eh hai, hai, sakit kita surat al mustaqim untuk menyambung persaudaraan <laughs> Oleh tapi nomor buto ku iya, sore suara <laughs> yang ada di depan kalian itu bukan lolipop biasa rek gowo de, Kau de. Aku bisa murih dope iki. Lolipop. Lolipop, lolipop. banget. Iya setahun kan tadi koyo iki. Aduh, toko ini memang di luar dugaan. Dan banyak permen-permen sing enggak ono ngono lho ndek, di Kak, cuma kan Kinder. mungkin Kinder Joy. Jadi Kinder coklat. Oh ya. nama itu, ya, Kinder Cards kinder ini, ya, nomor no ya, Kinder Joy ini, ya, ini, ya, Variasi Kinder Joy Kinder Maxi yo. Wake, yo. Kinder ini, ya, ini, ya, ini, ya, kinder Joy. Di sini aku fakir asin lewa. Kinder cards, Kinder cards, Kinder happy hippo. Oh, street food selalu ya kebab, burger, andalane ya wong kene wes. Dan kayak merek ini tuh iseng paling terpopuler, ter ter menurut kau. Kau ketuk kau ya kau. Merek buatan mereka tapi chitry kayak McDeal makan nasi Pak <laughs> kebab satu, biar yang jual es krim cukup pak <susuk> murni sabar aduh ada yang salah, salah nyiman Di, uh, sudah ada di bandara King Abdul Aziz jeda kembali untuk menuju Indonesia mungkin nanti perjalanan 10 jam dan rencana nyampe di Surabaya 14:00 waktu setempat aku tidak mengerti apa yang akan terjadi ya maksudnya apakah ada Atau ada cas-casan HP USB Atau tidak Saya tidak mengerti Apa yang akan terjadi Jadi 10 jam akan habiskan dengan Mabuk turbulen sudah <gifat> See you in Indonesia Sampai jumpa di petualangan selanjutnya Jangan lupa like subscribe ya. Terima kasih sudah nonton sampai day seven. Day seven Meskipun 12-13 hari Tapi videonya Sampai day 7 Ya rangkuman. 哎